Seorang ahli yang cukup terkenal, mungkin sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan seorang peneliti Jepang yang bernama Dr. Masari Emoto dalam sebuah bukunya yang cukup populer, ya The Hidden Message in the Water. Di situ dia menjelaskan bagaimana pengaruh perkataan terhadap molekul-molekul. Pada air, perkataan positif akan merubah molekul-molekul yang ada dalam air, dalam air menghasilkan bentuk-bentuk kristal yang cukup baik, yang cukup bagus. Sementara perkataan-perkataan negatif akan menghasilkan gambar-gambar kristal, kristal yang buruk. Kenapa demikian? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Air mampu merekam Air seperti flash disk ya, Atau compact disk Yang akan merekam Apa yang terjadi di sekitarnya Dan Terkait dengan Pendidikan Baik di rumah maupun di sekolah Bahwa tubuh kita ini 70% terdiri dari air. ya 70% lebih badan kita adalah air atau cairan. Sehingga apapun yang kita ucapkan atau yang kita dengar, itu akan direkam oleh tubuh kita, oleh cairan yang ada dalam tubuh kita. Sehingga akan sangat berdampak terhadap kesehatan baik fisik maupun psikis karena dari itu hati-hatilah ketika kita berbicara atau kita mendengarkan hal-hal yang negatif informasi-informasi, lagu-lagu, film atau apapun yang kontennya negatif hindari hoak hindari menyebarkan berita negatif, dan menerima berita yang negatif. Sebaliknya, katakanlah hal-hal yang positif, awali hari kita dengan melakukan sesuatu yang positif, diawali dengan sholat subuh, bahkan mungkin sholat malam, dan di situ kita mulai setiap hari dengan doa-doa. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap Fisikis dan fisik kita. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana Orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman terhadap hari akhir, prinsipnya berkata yang baik atau diam. Ya, ketika kita uh, melakukan perkataan-perkataan yang baik Seperti tadi disampaikan oleh peneliti Jepang Semuanya akan direkam oleh tubuh kita Dan tidak hanya oleh tubuh kita Tapi juga akan direkam oleh orang-orang yang ada di sekitar Di dalam konteks rumah Apapun yang dikatakan oleh orang tua akan direkam oleh anak-anaknya. Dan dalam konteks sekolah, perkataan apapun yang dikeluarkan dari seorang guru akan direkam oleh para peserta didik. Sehingga harus betul-betul hati-hati jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ya. Dalam sebuah ungkapan yang cukup terkenal, Salamatul insan fi lisan, ya. Riwayat ini menjelaskan bahwa keselamatan seseorang itu sangat ditentukan oleh kemampuan orang itu menjaga lisannya. Ini sangat uh, uh, seiring sekali dengan penelitian tersebut. Tentu bahasa itu tidak hanya lisan saja, ya. Tidak hanya lisan saja, tapi bahasa itu ada bahasa verbal dan ada bahasa non verbal. Penelitian penelitian yang lain bahkan dalam konteks Indonesia bisa sahabat-sahabat ngaos e, searching di YouTube bagaimana misalnya pengaruh pohon toge ya dikasih perlakuan dengan bacaan Al-Quran. Dan pohon toge yang tidak dikasih perlakuan tersebut Tumbuhnya ternyata berbeda Atau sebuah penelitian ya Ada dua jenis bunga Yang satu dikasih perlakuan pernyataan-pernyataan yang negatif Jadi dimaki, dikatakan Pohon yang jelek, pohon yang tidak berguna dan kata-kata negatif sejenisnya ya. Sementara yang satu dengan ruangan yang berbeda itu diberi kata-kata yang positif Bunga yang indah, bunga yang bagus, bunga yang bermanfaat, saya sangat suka sekali Ternyata tumbuh kembangnya itu berbeda Padahal secara perlakuan fisik, artinya udaranya, pupuk, penyiraman itu sama. Yang beda adalah perlakuan dalam bentuk kata-kata. Ini artinya apa? Apapun yang kita lakukan akan berdampak baik pada diri kita maupun pada orang-orang sekitar kita. Maka jagalah lisan kita, jagalah bahasa tubuh kita, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Setidaknya sahabat-sahabat ngaos ngaji obrolan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan kata-kata yang negatif atau informasi-informasi yang negatif ya, jantung kita akan berdebar. Ya. Bahkan kalau itu menyinggung perasaan kita, mungkin muka kita juga akan mulai memerah ya. Sehingga E, akan mempengaruhi e, kestabilan emosi kita mungkin akan berkembang menjadi stres dan dampak-dampak e, psikis yang lainnya untuk sesi ini e, saya cukupkan bagi sahabat-sahabat yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe mudah-mudahan YouTube ini, channel ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman uh, juga uh, sebanyak mungkin orang bisa mengambil manfaat dari channel ini. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.